Alillah warahmatullahi wabarakatuh may fala Ya ayyuhalladzina Ya Tuhan Allah, Ya Allah Tuhan Allah, Ya Tuhan Ya ayyuhalladzina Allah, wa Tuhan Allah, sadida Tuhan lakum a'malakum Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, Ya wa Allah, faqad Tuhan fawzan Ya Tuhan Fa inastaqal hadi alaihi wa ala alihi bida, wa dalala, wa dan muslimat akhawat Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita senantiasa Memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah dan terus menerus Mencurahkan Berbagai ini Ahmad rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga tak seorang pun diantara kita yang pernah lepas dari curahan nikmat rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan tak seorang pun diantara kita yang mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha Dan jika kalian ni menghitung-hitung nikmat Allah dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya Dan salah satu nikmat yang sangat besar, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita saat ini, adalah nikmat berada di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di salah satu taman dari taman-taman surga. Yang di dalamnya turun ketenangan. Karena itu, kalau ada yang saat ini hatinya tidak merasa tenang, jasadnya atau badannya ada di sini, tapi fikirannya kemana-mana, tidak merasa tenang, maka perlu dipertanyakan niatnya datang ke tempat ini. Sebab ini taman dari taman-taman surga. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadara rasuluna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah. وَخَفَّدْهُمُ الْمَلَائِكَهُ wa اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ Tidaklah satu kaum dan kita ini kaum dari kalangan manusia berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di mana mereka itu membaca kitab Allah saling mempelajari antara satu dengan yang lainnya illa نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الساكينة. kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan Kerana itu hendaknya kita senantiasa merasakan ketenangan tersebut. Kalau tidak, maka sekali lagi harus memperbaiki niat kita. Harus lebih mengikhlaskan niat kita ketika kita datang di tempat ini. Nazalat alaihi mus-sakil. Wa khasyiat rahmah. Diliputi rahmat. Wa khafat malaikah. Mereka akan senantiasa dinaungi oleh para malaikat. fi man indah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat. Karena itu sebagaimana yang disinggung oleh Ustaz kita tadi. Ustaz Abu Darda Hafidhahullahu ta'ala. Beliau menyinggung. Ungkapan dari. Astalah. Astalah. Loya alamul al muluk wa al -muluk, para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang kita rasakan apa yang kita dapatkan berupa kenikmatan-kenikmatan kenikmatan, -kenikmatan. kenikmatan Berkumpul bersama dengan kawan-kawan ya yeah. Kenikmatan menyimak Mencatat Ini kenikmatan Di dalam menuntut ilmu Seandainya mereka mengetahui Lajalah dunah bis alaihi bis suyuh. Mereka pasti akan memukul kita Dengan pedang-pedang Nikmat yang sangat besar Hanya saja sangat disayangkan Nikmat yang sangat besar ini, banyak orang yang tidak menyadarinya. Karena itu Alimam Ibn Al-Qayyim rahimahallahu ta'ala, di dalam kitab beliau, Fawaidul Fawaid, di halaman 348, beliau rahimahallahu ta'ala berkata, An-ni'amu salah satu. Nikmat itu kata beliau ada tiga. Tiga. Ini patut untuk dicatat Ya Kalau perlu dicatat Dan langsung dihafal Ya Bahasanya ni'mat itu ada tiga kata beliau Yang pertama adalah Ni'matun hasilatun Ya'lamu bihal abad Yang pertama adalah ni'mat yang ada Dan diketahui oleh hamba nikmat iman nikmat Islam makan minum kesehatan kesempatan walaupun ini juga banyak yang melalaikannya nikmat yang ada pada dirinya nikmat yang dirasakan oleh hamba tersebut dan dia tahu kalau ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini nikmat yang pertama kata beliau. Yang kedua adalah wani ematun muntazaratun yarjuha. Ini yang dinanti-nanti, nikmat yang, dinanti yang didamba-dambakan, yarjuha yang selalu diharapkan. Kira-kira nikmat apa itu? Ah. Ah. Ah. Yeah. Ada di sini yang sudah lama menikah baru belum ada anaknya? Ah. Ada? Alhamdulillah ada di belakang angkat tangan. Ya, yeah. sudah lama menikah belum dikaruniai anak. Kira-kira nikmat apa yang paling ditunggu-tunggu? Ah. Nikmat punya anak. Ini nih yang paling dia tunggu-tunggu. Atau anak muda? Ah, nih mata apa yang paling ditunggu-tunggu? Sini masyaallah wahnya anak muda ini. Ya. Nih mata apa yang paling ditunggu-tunggu anak muda? Hah? Nikmat menikah katanya sama. Ya. Kapan waktunya saya menikah? Kalau akhwat dia selalu menanti nanti, kapan ada isu yang melamarnya. Itu ni yang selalu dinanti nanti. Ni yang belum ada, tapi ditunggu tunggu. Ini ni yang, yang kedua. Ini, bismillah. Kaya mike nya kurang. Kalau yang ketiga kata beliau. Wanita itu, huwa fiha la yashkur biha. Nikmat yang ada pada dirinya, nikmat yang ada pada diri kita, la yashkur Tapi tidak dirasakan, tidak disadari. Ini banyak. Nikmat itu ada pada diri kita, tapi kita sebagai seorang hamba tidak menyadarinya. Nanti nikmat itu dicabut baru seorang menyadarinya. Ya. Nanti seorang merasakan betapa pentingnya yang namanya kesehatan kalau dia sudah sakit. Nanti dia merasakan betapa pentingnya yang namanya mata. Memandang melihat kalau dia sudah tidak bisa melihat. Nanti dia merasakan betapa pentingnya yang namanya nikmat kaki kalau sudah dia sakit rematik. Ya, coba tanya orang yang mengalami sakit rematik, Allah Yashfi ya, atau yang sudah lumpuh. Baru dia rasakan betapa besar dia nikmat tersebut. Termasuk diantaranya antaranya Alif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang banyak tidak disadari oleh manusia adalah nikmat masa muda. Nikmat masa muda. Eh. Nikmat yang paling banyak orang menyesalinya. Tidak ada orang yang menyesali masa bayinya. Ada orang yang menyesali masa bayinya? Tidak ada. Tidak ada orang yang menyesali masa kanak-kanaknya. Dan mungkin juga tidak ada orang yang menyesali masa pensiunnya. Tapi apa yang banyak disesali? Masa muda. Karena itu seorang penyair berkata, Laytashababa yahudu yauman. Duhai seandainya masa muda itu bisa kembali walaupun satu hari. Tapi tidak bisa lagi. Yang banyak orang katakan, seandainya dulu waktu saya masih muda, saya menikah. Eh, mungkin banyak anak saya. Eh, tapi karena menikah di waktu tua, akhirnya tidak dapat anak. Seandainya dulu waktu saya masih muda, saya menghafal Al-Quran. Sekarang ini, eh, tua mak, ya, sudah tua. Nah, seandainya saya waktu masih muda saya belajar, seandainya, seandainya, seandainya, lai tasjabbab yaudzu yauman, seandainya masa muda itu bisa kembali, walaupun hanya sehari. Tapi yang namanya masa muda itu tidak akan kembali, ya. Dan nikmat masa muda ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala, merupakan salah satu nikmat yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahuwataala pada hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang diriadkan oleh Imam At-Tirmidzi, "La tazul qadma abdin." Yau mal min ain dia hatta yusala an arba tidak akan bergerak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya empat perkara siapapun dia eh. siapapun dia pasti dia akan ditanya dengan empat perkara ini eh. termasuk kita yang hadir. Ya di tempat ini semuanya akan ditanya empat pertanyaan kata Nabi saw. Salah satu di antaranya adalah wa anshab bihi fima ablah tentang masa mudanya dengan apa dia pergunakan masa muda tersebut ya. masa muda yang akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa taala bukan masa bayi. ya Bukan masa kanak-kanak, bukan masa tua, tapi umur ketika masih muda. Itu yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita. Kata beliau, irtanim kamsan kau bila Manfaatkan yang lima sebelum datang yang lima. Eh. Yang pertama yang beliau tekankan, yang beliau ingatkan, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Eh. Yang kedua wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga kata Nabi waqinaaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum datang masa miskin. Yang keempat kata beliau, wafaroh takah kau bela Masa luang sebelum datang masa sempit Dan yang kelima, wahaya takah kau mautik. Masa hidupmu sebelum datang kematian. Kenapa ini diingatkan oleh Nabi saw? Sebab yang namanya masa muda, masa sehat, masa luang, masa kaya, masa hidup, ini banyak hal yang bisa dilakukan di hal tersebut. Di waktu tersebut tidak bisa dilakukan ketika sudah datang sebaliknya. Ketika sudah datang lawannya, itu tidak bisa lagi dilakukan. Orang yang sakit tidak bisa lagi berpuasa. Waktu sehat, dia mampu berkuasa. Ketika sakit, eh, mungkin dia tidak mampu lagi salat dalam keadaan berdiam. Eh, tapi dia salat dalam keadaan duduk. Waktu sehat, mampu dia. Demikian juga masa muda. Eh, banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang yang masih muda, tidak mampu dilakukan ketika sudah memasuki masa tua. Eh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Di dalam surah Ar-Rum ayat 54. Eh. Kata Allah Subhanahu wa taala Allahu allazi khalaqakum min dha'fin. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ia menciptakan kalian dari yang lemah. Waktu kita ya, pertama kali keluar, dilahirkan dalam keadaan lemah. Ya. Kemudian setelah masa lemah tersebut, Allah menjadikan, menjadi kuat. Ya. Jadi lemah, dia tumbuh berkembang, dan seterusnya sampai mengalami kekuatan, sampai puncak kekuatannya biasanya umur 15 sampai 40 tahun, ya 15 sampai 40 tahun. Nah, itu puncak kekuatan. Setelah lewat dari itu biasanya sudah mulai menurun, ya. Karena itu Allah katakan Summa ja min wa Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Setelah puncak kekuatan itu Kembali menjadikan lemah Dan sudah tumbuh uban Ya Tadinya belum ada ubannya Tapi setelah itu Dia melemah, melemah, melemah ya, Dan juga sudah ada ubannya nih ya. Sudah semakin banyak tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kematiannya. Walaupun bukan berarti bahasanya kematian itu nanti di masa tua tidak. Jangan terlalu pede anak-anak muda. wah saya masih muda, ya. Nanti akan kita sebutkan penyakit-penyakit anak muda. Ya. Salah satu di antaranya ini terlalu pede. Pak masih muda. Ya, Nantilah, nantilah, nantilah Kan saya masih muda Nah Karena itu agama Allah subhanahu wa ta'ala Itu sangat memperhatikan Yang namanya masa muda Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam Ketika beliau Menghancurkan berhala-berhala ya dan menyisakan berhala yang paling besar. Ketika kaumnya melihat berhala-berhala mereka hancur berantakan apa mereka katakan qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim. Mereka berkata kami mendengarkan fatan seorang pemuda yazkurhum yang selalu menjelek-jelekkan berhala-berhala kita. Ya. yukalulahu Ibrahim, namanya adalah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ketika beliau menghancurkan berhala-berhala tersebut beliau masih muda. Ya. Karena itu dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibn Kathir jilid yang ketiga halaman 231. Ibn Abbas berkata: Ma ba'ath Allah illa shaban. Allah tidak mengutus nabi kecuali dia seorang pemuda. Jadi para pemuda atau para nabi yang diutus oleh Allah itu adalah dari kalangan pemuda termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun sebab inilah umur puncak kematangan ya kematangan berfikir, disitulah situlah puncaknya nah dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu juga sangat perhatian terhadap anak-anak muda karena itu lahir kader-kader pemuda-pemuda andalan Pemuda-pemuda idaman di masa beliau alaihi wassalam. Ada Ali bin Abi Talib siapa yang tidak kenal beliau? Ya. Yeah. Seorang pemuda bahkan beliau adalah pemuda yang pertama kali memeluk agama Islam. Pemuda yang bersedia menggantikan beliau menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya. Yeah. ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya. Yeah pemuda padahal ini mau dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy tapi beliau siap untuk menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pemuda andalan ya lahir Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu seorang pemuda yang masih sangat belia tapi ternyata beliau menjadi pemimpin Perang pemimpin pasukan diangkat, diberi kepercayaan oleh Nabi SAW untuk memimpin pasukan. Lahir Ibnu Abbas, radhiyallahu ta'ala anhu seorang ahli tafsir, pakar tafsir dari kalangan para sahabat. Dan itu, ketika kita membuka ya tafsir, pasti ada penafsiran Ibnu Abbas. Rasulullah Taala. Lahir Ibnu Umar, seorang sahabat atau salah satu dari tujuh sahabat yang paling banyak meringatkan hadis. Lahir Mu'ad bin Jabal, Rasulullah Taala. Eh, bahkan beliau juga meninggal di waktu muda. Tapi beliau adalah seorang duta yang dikirim oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Yaman. Duta besar. Demikian juga pemuda-pemuda yang lainnya di kalangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan setelahnya, yang tidak bisa kita sebutkan jumlah mereka. Karena itu eh, anak muda atau yang masih merasa muda eh, banyak juga. Ya sudah tua tapi masih merasa muda, ya artinya semangatnya masih semangat muda. Ya, semangat anak muda. Ya. Kalau anak-anak muda ya, atau kalau orang tua sudah khusyuk di waktu pengajian, di waktu ta'lim seperti ini, ayo itu wajar-wajarlah. Tapi kalau anak muda yang terlalu khusyuk sekarang, ayo itu masih ini. Bangunkan cepat. Yang di belakang yang sandar-sandar Ya, Anak muda ya. Jadilah pemuda-pemuda yang kuat Pemuda-pemuda yang tangguh Pemuda yang bukan cuma fisiknya yang kuat Tapi juga keimanannya yang kuat Karena banyak juga orang Anak muda cuma fisiknya yang kuat Ya Masya Allah Bisa gois Sepeda Keliling satu kota bahkan sampai naik gunung. Ya. Sepeda, naik sepeda. Atau keliling, ya, lapangan, lari. Bisa 10 putaran. Ya. Atau yang tur ke sana kemari. Kuat fisiknya. Tapi keimanannya sangat lemah. Sehingga jarang dia singgah ke masjid kecuali mungkin kalau mau buang air kecil. Ya, kenapa cari WC masjid? Iya. Ini kenapa? Karena hanya fisiknya saja yang dipelihara. Hanya fisiknya saja yang yang dirawat akan tetapi tidak memperhatikan kekuatan keimanannya. Padahal ya, seorang muslim, seorang muslimah itu hendaknya dia memperhatikan Selain ya keimanannya dan ini yang paling utama dia perhatikan ya keimanannya dia juga tetap memperhatikan kekuatan fisiknya karena itu Nabi saw bersabda Al mu'minul kawi khairun wa habbu ilallah min mu'minid dhaif wa kullin khair mu'min yang kuat ya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat segalanya kuat. Kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat salatnya, kuat mencatatnya, kuat ta'limnya, kuat ya naik motor dari Makassar ke Bulukumba, ya, ini kuat, ya. Tapi ya Nabi SAW senantiasa memberi semangat kepada. Semua umatnya. Walaupun mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nabi salah seorang mengatakan, Wa fi kulin khair. Tapi pada setiap dari keduanya itu ada kebaikan. Selemah lemahnya orang yang beriman tetap dia lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Eh, selemah lemahnya orang yang beriman itu jauh lebih baik daripada. Eh. Orang yang tidak, yang tidak beriman. Nah, kalian itu perhatikan kekuatan keimanan. Jadilah pemuda-pemuda idaman, apalagi ingin menjadi pemuda idaman bidadari, bidadari surga. Wah ini sebut bidadari ini, masya Allah. Ya, tambah semangat anak muda. Ya. Nah, tapi ingat Untuk mendapatkan Bidadari-bidadari surga Itu tidak semudah membalikkan tangan Sangat banyak tantangan-tantangan Sangat banyak rintangan Yang harus dilalui Apalagi di masa sekarang Masa yang penuh dengan fitnah Allah subhanahu wa ta'ala Menggambarkan di dalam Al-Quran Terkait dengan bidadari Di dalam surga ini sebelum kita bahas tentang karakter pemuda idaman, kita akan sedikit menyebutkan, ya, bagaimana gambaran bidadari bidadari dalam surga. Ya, Ia supaya tambah semangat. Nah, ini bukan cuma anak muda yang semangat ini, orang-orang tua juga akan, ya, semangat. Karena bukan cuma anak muda yang mau mendapatkan bidadari. Semua kita sebagai orang yang beriman mendambakan yang namanya bidadari. Bagaimana gambarannya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman. Fi <tik> hinna qasiratut tarf lam yatamisbunna insun qablahum walajan. Di dalam surga tersebut ada bidadari-bidadari yang senantiasa menundukkan pandangannya. Yang belum pernah tersentuh oleh jin dan manusia sebelumnya. Kata Nabi Abbas. Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi bidadari Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Pemuda-pemuda yang senantiasa menundukkan pandangan mereka Selain dari suami-suami mereka Tidak mau melirik kepada yang lain ya. Mungkin kalau kita sekarang ini Anak-anak muda masih suka melirik orang ya. Wanita-wanita, akhwat-akhwat, dia lirik-lirik ya. Nah tapi di surga, para bidadari itu tidak pernah melirik kecuali kepada pasangannya saja. Falah yarainasy an ahsanafil jan nati min azwajihin. Mereka tidak melihat sesuatu yang paling indah di dalam surga itu kecuali pasangan-pasangan mereka. Ya. Kalau di dunia ini, yang namanya ketampanan, kecantikan itu relatif. Ya. Relatif Nah, Kata Ustaz kita tadi yang pertama Ustaz Mustafa Hafidahullah Kalau orang sudah lama tidak bertemu Dengan istrinya, biar nenek-nenek Dianggap cantik Relatif Iya Nah Tapi kalau di surga, tidak Ya. Bidadari itu akan mengatakan Tidak ada yang lebih indah Daripada engkau dan dalam penafsiran yang lain dikatakan bahwasanya bidadari bidadari ini berkata wallahi ma arafil jannati syai'an ahsanami demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu di surga ini yang lebih indah daripada engkau eh. wala fil jannati syai'an ahabba ilayya minka dan tidak ada di surga ini Sesuatu yang paling aku cintai Daripada engkau Bayangkan lagi. Kemudian dia berkata Alhamdulillah Alladhi ja'alaka ni Wa ja'alani lak Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Engkau untukku Dan menjadikan aku untukmu Luar biasa ungkapan yang indah dari bidadari istri kita saja bilang begitu. Ini maaf anak muda yang belum menikah. Ya, makanya segera menikah. Supaya ya dapat ungkapan-ungkapan yang indah dari istrinya. Apalagi pulang, pulang dari belukum ba istrinya ndak ikut. Wah, masyaallah. Istrinya di rumah sudah menyambut. Masyaallah, suamiku semakin gagah. Ya, bulan dari Tabliq Akbar. Ya. Nah, suaminya juga mengatakan, "Masyaallah, engkau juga semakin cantik." Ya. Dipratikkan saja sebentar kalau boleh. Nah, alikhwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Eh. Karena itu, ya, kita akan menyebutkan sedikit, kalau mungkin ini tidak selesai. Ya. Materinya, kita akan sedikit menyebutkan beberapa kriteria ya. atau karakter pemuda idaman. Ya, diantara karakter pemuda idaman yang pertama adalah pemuda yang senantiasa memurnikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ini yang pertama. Ya, pemuda yang senantiasa memurnikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lihat Ashabul Kahfi. Yang menggetarkan dunia disebutkan di dalam Al-Qur'an sifatnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah anak-anak muda. Bagaimana cirinya? Fitayatun aamanu bi rabbihim. Anak-anak muda yang senantiasa beriman kepada Rabb mereka. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wazidna hum dan kami tambah bagi mereka petunjuk. Eh, ini karakter pemuda Ashabul Kahfi. Mereka senantiasa beriman kepada Allah, mengimani rububiyah Allah. Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur segala sesuatu, termasuk Allah yang menentukan jodohnya. Ya. Nah, mengimani segala sesuatu yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani uluhiyah Allah bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Karena itu para pemuda Tandanya kalian senantiasa mengikhlaskan Ibadahnya hanya kepada Allah Jangan pernah Melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan juga mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu alih kwa yang dimuliakan oleh Allah Pemuda idaman Adalah pemuda-pemuda Yang tidak pernah Percaya Yang namanya dalam tanda kutip orang pintar ya Sudah lama belum nikah Umurnya sudah 30 tahun 35 tahun oh, Dimana ini jodoh saing Akhirnya datang kepada Orang yang dikatakan orang pintar Padahal sebenarnya orang bodoh ya Dikatakan orang pintar Karena yang datang ke sana orang bodoh Iya Pemuda idaman tidak percaya yang namanya dukun, tidak percaya yang namanya paranormal, tidak percaya yang namanya pawang hujan. Kenapa hujan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Menahan atau menurunkannya itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu 'an shay'in, lam tuqbal salatun 40 yauman." Siapa yang mendatangi arraf? Arraf itu adalah ya, orang yang mengaku-ngaku mengetahui barang yang hilang. Ada barangnya hilang, hilang motornya, ya. Ya. Dan sendia pergi ke seseorang, dia tanya-tanya, di mana ini motor saya? Ini? Ya. Nah. Orang yang mengaku mengetahui nih, barang yang hilang. Tempat barang yang hilang dengan isyarat-isyarat. Ini namanya arraf. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi arraf lalu dia tanya-tanya, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Sekadar dia tanya-tanya. Ya. Dalam ayat yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda man ataka hinan fasad dakaw bi maka deka fara bi ma ala Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mendatangi kahin? Ya, kahin itu adalah paranormal dukun. Ya, orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Di masa yang akan datang, Ini namanya kahin. Siapa yang mendatangi kahin? Lalu dia menanyakan sesuatu kepadanya, lalu dia benarkan, maka dia sungguh telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Syu'aib bin rahimahullah ya menyebutkan bahwasanya orang yang mendatangi dukun itu ada tiga bentuknya. Yang pertama dia sekedar datang tanya-tanya. Orang yang seperti ini tidak diterima salatnya selama 40 hari. Yang kedua, dia datang kemudian dia tanya, dia benarkan, dia percaya orang ini kufur kepada apa yang diturunkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kafir terhadap Al-Qur'an. Dan yang ketiga, dia datang dalam rangka membantahnya. Hal yang seperti ini boleh. Datang ya, kemudian dia membantah, kemudian dia sebarkan kepada orang, jangan datang di sana. Dia umumkan kepada orang ini dukun, ini paranormal, jangan datangnya. Ya, ini dalam rangka membentengi masyarakat. Nah, demikian juga orang yang beriman, pemuda yang kuat, pemuda yang kokoh itu tidak mempercayai yang namanya ilmu perbintangan. Kalau bintangnya begini rezekinya begini, kalau bintangnya begitu jodohnya begini, ya? itu tidak. Ya, tidak seperti itu pemuda idaman. Ya, bintang itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah diciptakan kata ya. kata, kata ada diciptakan hanya tiga fungsinya saja. Pertama zina terlismah perhiasan langit. Yang kedua ruju malih untuk melontar syaitan dan yang ketiga adalah wahalamatin yudada biha sebagai tanda untuk mengetahui arah. Ini saja fungsinya bintang. Ya, kan itu jangan pernah mempelajari yang namanya ilmu perbintangan, zodiak dan seterusnya. Ini adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat kita. Karena itu keimanan itu mengalahkan segalanya. Ya. Keimanan mengalahkan harta, keimanan mengalahkan kedudukan, keimanan mengalahkan ketampanan, kecantikan. Ya. Mengalahkan segalanya yang namanya keimanan. Walatangkihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Walamatun mu'minatun khairun mimusyrikatin walau aajabatku. Sungguh wanita-wanita budak-budak wanita yang beriman itu jauh lebih baik daripada wanita-wanita musyrikah walaupun dia berdeka. Eh. Wanita budak Tapi beriman Itu jauh lebih baik daripada Wanita musyrika yang merdeka Walau a'jabatkum Walaupun mereka itu Menarik hati kalian Mungkin dia cantik Mungkin dia bagus keturunan, keturunannya Nasabnya, ada pangkat jabatannya Ada hartanya dan seterusnya Tapi kalau dia tidak beriman Jangan menikahi mereka Eh Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau tadi ini laki-laki pemuda -laki jangan nikahi wanita-wanita musyrikah. Kemudian Allah berfirman, walatun kihul musyrikin, hatayuk minu, jangan kalian menikahkan wanita-wanita dengan laki-laki yang musyrik ini khitab diarahkan kepada para wali ya para orang tua, jangan nikahkan anak-anak perempuan kita dengan laki-laki musyrikah laki-laki eh, musyrik sampai mereka beriman wala abadun mu'minun khairun min musyrikin walau a'ajab aku sungguh budak laki-laki yang beriman itu jauh lebih baik daripada laki-laki yang merdeka tapi musyrik Walau ajabakum, walaupun mereka itu menarik hati kalian Tidak ada apa-apanya Kecantikan, ketampanan itu hanya sementara ya. Harta kekayaan hanya sementara Cepat atau lambat pasti akan ditinggalkan kalau bukan kita, dia yang meninggalkan kita tapi yang namanya keimanan itu untuk selamanya. Ya, ketakwaan itu itu untuk selamanya. Al akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal al Persaudaraan pada hari itu, pada hari kiamat, orang-orang yang bersaudara itu akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Bahkan suami istri itu juga akan menjadi musuh ya pada hari kiamat kecuali yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama jemaah yang dimelayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke dari karakter pemuda idaman adalah pemuda yang senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idolanya. Ya, jangan jadikan orang-orang kafir sebagai idola. Tapi jadikanlah beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagai idola kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita menjadikan beliau sebagai idola dalam hal akidah. Dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal akhlak. Iya. Jadikan beliau dan para sahabat sebagai idola kita. Okay. Dalam hal perintah, kita segera melakukan perintah beliau. Dalam hal larangan, ketika ada larangan, jauhi larangan beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Banyak larangan-larangan yang yeah, disampaikan oleh beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ingin menyebutkan di sini yeah, beberapa perkara yang ini banyak terjadi ketika suara masih muda. Eh, nanti tua baru dia sesali Ya. Apa itu yang pertama? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "La'ana an-nabiyyu al sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal-mustaushimah." Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat Al-Washim wal Al-Washim Al itu adalah orang yang Ya Menggunakan jarum Atau yang sejenisnya Ya Yang jarum ini diisi dengan Tinta lalu ditusukkan Di kulitnya Apa itu? Mentato dirinya Ya Allah Subhanahu wa ta'ala atau Nabi SAW melaknat Orang yang mentato dirinya Atau dia minta untuk ditato Ingat ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Ketika ada kata-kata laknat Maka itu menunjukkan dosa besar Ya, Itu menunjukkan dosa yang sangat besar Kalau ada kata laknat ya. Karena dosa besar itu ada beberapa cirinya Di antaranya adalah Adanya kata laknat Ya, Atau Nabi SAW berlepas diri darinya Itu termasuk dosa yang sangat besar Dan itu saya ingatkan kepada diri saya Kepada para pemuda dan siapapun kita Jangan coba-coba melakukan hal ini Ini termasuk dosa yang sangat besar ya. Di antaranya Larangan Nabi SAW ya. Sebagaimana yang dirawatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza Nabi sallallahu wasallam melarang yang namanya qaza ya yeah. apa itu qaza perawi hadis bertanya ya yeah. ha, apa itu atau ya yeah, bertanya kepada Nafi wa qaza apa itu qaza yeah. Kata beliau, yah ba'dir ras wa yutraku ba'd, yaitu mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya. Model apa itu? Ya, dia cukur di sini di samping ya, kiri kanan, yang dibiarkan di atas baru diikat. Ya. Atau yang di, dicukur yang di atas, ya, yang di samping kiri kanan belakang dibiarkan. Ya. Ini kozak namanya. Ini adalah perkara yang dilarang oleh Nabi saw. Jangan karena melihat bintang, ya, filem, ya. Jangan karena melihat bintang sepak bola atau bintang ini bintang itu, anda juga ikut-ikutan melakukan hal tersebut, ya. Sekali lagi, jadikan Nabi saw sebagai idola kita. Jadikan para sahabat Nabi saw sebagai idola kita. Nabi s.a.w. bersabda al mar'u ma'aman ahabbah seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai ya kita tidak bisa beramal seperti amalannya Rasulullah s.a.w. kita tidak bisa beramal seperti amalannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain tapi karena Kecintaan kita kepada mereka, maka itu diharapkan kita bisa bersama dengan mereka. Almarhumahman akhbar. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dian dicintai. Cintailah Abu Bakar, cintailah Umar, cintailah Utsman, cintailah Ali, ya. cintai Tolha, sahabat Nabi Wakas dan seterusnya dari kalangan para sahabat. Apalagi sahabat. Adalah orang-orang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu SWT eh, Kita cinta kepada mereka Jangan sesekali ada sedikit kebencian Di dalam hati kita terhadap para sahabat eh, Saya mau bertanya dulu ya, Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan ya, Angkat tangan, siapa yang mau jawab? Saya kasih hadiah insyaAllah yang siap menjawab. Ya. Ah, ada yang mau menjawab. Ya, masya-Allah. Taib Berdiri. Ya. Sebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ah. Abu Bakar. Umar. Ah? Uthman. Ali. Saad bin Abi Waqqas Siapa lagi. Ah baru lima. Berarti sisa lima. Tapi masya Allah modal. Zagalakher. Ah. Selafa ar Cina. Langsung empat. Ya. Drahman bin Auf. Tapi. Talha terus. Said satu lagi. Masya Allah. Said bin, eh, Sabit, ah bukan. Said bin. Eh, karena sudah hampir benar dikasih hadiah. Eh, Masya Allah Tapi, dihafal. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka ini adalah orang yang dijami masuk surga. Nabi SAW mengatakan, amanah seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada mereka, maka mudah-mudahan dengan kecintaan kita, bisa menemani mereka di dalam surga. Ya. Tapi bagaimana kita bisa mencintai mereka sementara kita tidak kenal? Kita tidak menghafal nama-nama mereka. Mas. Taif. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari karakter pemuda yang merupakan pemuda idaman adalah pemuda yang memiliki akhlak yang mulia. Ya. Pemuda yang memiliki akhlak yang mulia. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Innakum la tas'unannas bi amwalikum." Kalian tidak akan menarik orang dengan harta kalian. Ia yeah. tidak akan menarik orang dengan harta kalian. Walakin biasa ahum mingkum basul wajah wahus nol Akan tetapi kalian akan menarik orang itu dengan wajah ceria dan akhlak yang yang baik. Yeah. Apa itu akhlak yang baik? Para ulama memberi tiga batasan akhlak yang yang baik. Yang pertama kata mereka, kaful ada. Tidak mengganggu, tidak mengganggu dengan lisan, tidak mengganggu dengan tangan. Ya. Yang kedua wabatlun nada. Senantiasa melakukan kebaikan. Ya. Senantiasa melakukan kebaikan dan yang ketiga watalaqatul wajih. Senantiasa tersenyum. Berwajah ceria. itu akhlak yang akhlak yang baik dan akhlak yang baik ini inilah perkara yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala karena itu hendaknya seorang itu senantiasa memiliki akhlak yang baik, ucapan yang indah kata-kata yang lembut ya. dan kata-kata yang lembut kalau dimaksudkan itu untuk menyenangkan orang, itu bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan oleh ya? sebagian as-salaf mereka berkata innal kalamal mu'tad qada yakunu kurbatan idha nawal insanu ayyudkhila surura ala akhihi muslim sesungguhnya ucapan-ucapan kalimat-kalimat yang biasa itu bisa menjadi kurbah mendekatkan diri kepada Allah kalau seorang itu meniatkan untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam saudaranya sesama Muslim, kalau dia memaksudkan untuk membahagiakan orang, mungkin ucapan itu adalah ucapan yang biasa, ya. maka itu bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kode yang berikutnya dari ya, karakter. Pemuda idaman Yaitu pemuda yang senantiasa selektif Dalam memilih teman Tidak sembarang bergaul yeah. Tidak sembarang bergaul Hati-hati jamaah yang dibilangkan oleh Allah yeah. Yang namanya Teman itu sangat memberi pengaruh yang Yang besar yeah. Dan ingat Ketika orang-orang zalim -orang menyesal pada hari kiamat, mereka menggigit kedua tangannya. Kenapa? Karena dia salah dalam memilih teman. Ya, yeah. keliru dalam memilih teman. Wa yomayadu zalimu ala yadee, yaqulu ya leitanit taqadum al rasul sabillah, ya wa yata lam attaqiful an nhalila. Dan ingatlah, ketika orang-orang zalim -orang itu menggigit kedua tangannya saking menyesalnya. Ya, lalu dia berkata, "Duhai seandainya saya mengambil jalannya Rasul. Seandainya saya tidak menjadikan Sifulan sebagai teman dekatku. Laqad adhallani ba'da idjaani 'anidzikr." Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datang peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Ya. Orang yang salah dalam memilih teman itu sangat menyesal pada hari kiam. Karena itu, ya, disebutkan oleh Syeikh Bakar bin Abu Zaid, rahimahullahu taala dalam kitab Ilia tu Tali bilain, bahwa teman itu ada tiga. Yang pertama adalah sadi kumangfaah, ya, teman kepentingan. Kata Syekh Syuusaimin, yang dimaksud dengan teman kepentingan itu adalah teman yang senantiasa menyertai engkau ketika dia mengharapkan manfaat darimu ya mengharapkan harta, mengharapkan kedudukan mengharapkan ini, ketika harapan itu sudah, di, sudah tidak ada maka dia akan meninggalkan engkau bahkan boleh jadi dia akan menjadi musuh dan ini banyak yang kedua adalah sadiku lazah, teman kesenangan teman kelezatan yaitu teman-teman yang senantiasa menyertai dalam kesenangan, ditemani begadang, ya, ditemani bermain, ya. Teman yang seperti ini adalah teman yang kita tidak bisa mengambil manfaat darinya dan juga tidak bisa memberi manfaat kepadanya. Ya. Ini teman yang kedua. Dan yang ketiga, teman ini, ya, ini adalah teman yang harus dipertahankan. Apa itu teman? Ya, sadiku fadilah. Teman keutamaan. Teman yang senantiasa mengingatkan kita ketika keliru. Senat teman yang senantiasa menuntun kita dalam kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ini sadiku fadilah. Iya. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Ait tabirun nas فَإِنَّ الْمَرْأَى لَا يُخَادِنُوا إِلَّا مَنْ يُعْجِبُهُ nilai manusia ya dengan teman-temannya dengan siapa dia bergaul karena seorang itu tidaklah bergaul kecuali dengan orang yang dia ya, kagumi kalau seorang bergaul dengan seorang-orang lain pasti teman bergaulnya itu adalah orang yang dia kagumi nah Kemudian yang terakhir karena ada peringatan dari ya, panitia waktunya 9 menit dari tadi 7 menit yang lalu jadi waktunya tinggal 2 menit. Baik. Saya kan nih ya, menyebutkan ya, dua penyakit ya anak muda dua penyakit anak muda apa itu ya disebutkan oleh Al Hasan Al Basri Rahimahullah dan ini saya dengarkan dari ya, video Syekh Abdul Razzaq Habibullah. Boleh mengatakan ya, ya ma'syarat ma syabab iyakum wat taswif. Ini penyakit yang pertama, suka menunda-nunda. Ya. Kata Al-Hasan, "Wahai anak muda, hati-hati kalian dengan at-taswif." Apa itu at-taswif? Saufa afal, saufa afal. Saya akan begini, saya akan begini. Selalu dia tunda-tunda. Nantilah saya berbuat baik kepada kedua orang tua Nantilah saya salat, nantilah saya bertobat, nantilah saya begini-begini Selalu dia tunda Ya Ini penyakit Sekali lagi jamaah yang dimilihkan oleh Allah Jangan tunggu Ya sampai besok Apa yang bisa anda lakukan di hari Ya Kesempatan tidak akan datang dua kali Kemudian yang kedua Ya Penyakit anak muda yang kedua adalah malas. Malas bekerja. ya, Malas bekerja. Disebutkan dari Ayyub As-Sikhtiyani. Kata beliau, Ya ma'asyarah syabab, ihtarifu. Wahai anak muda, bekerjalah kalian. Diperintah untuk bekerja. Karena itu lihat para salaf. Mereka senantiasa menggabungkan antara bekerja dengan menuntut ilmu. Mereka antusias di dalam menuntut ilmu, tapi mereka juga mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan keluarganya, sehingga dia tidak minta-minta. Dia tidak mengemis. Dia tidak mendatangi pintu fulan, pintu fulan untuk minta-minta. Ya, karena itu, bekerja selagi Anda masih muda, sehingga nanti ketika sudah tua anda tidak mampu bekerja, tidak mampu ini dan seterusnya, ya sudah ada yang pernah disiapkan. Tapi sekali lagi, jangan karena pekerjaan Anda meninggalkan menuntut ilmu. Saya kira ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat ya. ya. kalau ada yang benar, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada yang salah, ya tentunya itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Dan terakhir Rasulullah SAW bersabda, لا يشكر الله لا يشكر الله ما لا يشكر Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengumpulkan kita di atas kebaikan. Adhanallahu wa yakum subhanakallahum hamdik shallallahu la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana